Oke, okay, di video kali ini kami akan menjelaskan dengan proses berikutnya adalah proses edging. Oke, okay. banyak sih kawan-kawan saya yang nggak tahu itu apa itu edging sih? Ya. Banyak yang nggak tahu ya, tapi sebetulnya edging itu adalah proses penggosokan kaca di bagian tepinya supaya penampilan si kacanya lebih bagus. Satu, kedua, itu akan menimbulkan kesan lebih nyaman kepada penggunanya. Berhubung kaca yang telah digosok kan tidak tajam. Ada beberapa tipe produk kami, pada basicnya ini ada dua, tipenya satu adalah flat alis, yang satu lagi adalah pensil alis. Eh, yang flat alis ini sebetulnya adalah permukaan di bagian, eh, di bagian sisinya adalah rata kayak gitu, namanya flat alis. Sedangkan yang pensil alis itu adalah permukaan di bagian sisinya itu ada berbentuk seperti Pensil agak berlaku setengah lingkaran, maka kita nge kan Dia bentuknya adalah uh, pensil alis. Oke, okay. dilanjutkan dengan pengerjaannya. pengejaannya ada dua, satu yang adalah pengejaan secara, yang untuk berbentuk pengejaannya secara lebih semi uh, mesin dimana dia membutuhkan kerajinan tangan juga tapi kalau untuk yang berbentuknya berben, yang lurus atau kita bilang uh, potongan kasanya yang tidak berbentuk itu hanya menggunakan mesin uh, bel, uh, edging saja sudah cukup atau strike edging atau double edging, gitu sudah cukup Oke okay. untuk yang berbentuk biasanya penggunaannya itu untuk uh, perabot, meja, ataupun mungkin yang agak uh, model-model yang agak klasik. Kalau untuk yang alis kebanyakan itu pemakaiannya untuk partisi biasanya, kita biasa penggunaan untuk partisi untuk kasar-kasar spider yang di mana sisi-sisinya itu nampak semua itu wajib menggunakan edging yang di flat aris okay. habis itu banyak sih kawan-kawan kita yang bertanyaan itu, ehm, kalau saya tidak edging untuk kaca-kaca meja bisa gak ya? untuk kaca-kaca meja saya jawabnya gini aja, ya, gampang saja kalau kita penambahan nilai untuk uh, edging aku rasa nggak sih nggak seberapa sih penambahan nilainya dengan rasa aman yang di uh, rasa aman yang setelah kita menggunakan kaca itu dimana kaca itu kan tidak terasa tajam dan tidak kalau apalagi untuk anak-anak yang mengenai belajarnya kalau kita menggunakan kaca edging kan otomatis si anak pun belajar pun lebih enak untuk yang uh, seperti penggunaan untuk kaca kaca cermin Ya, dimana kaca cermin ketika kita menggunakan kaca-kaca model yang di aging berbentuk itu akan menimbulkan uh, tampilan yang lebih bagus, lebih mewah kesannya jadi seperti yang dilihat di belakang saya ini kan ada rak kebetulan ada rak, uh, lemari ini menggunakan kaca kristal di aging jadi apalagi pencahayaannya uh, kita kasih pencahayaan kan lebih nuansannya lebih mewah lebih... aku rasa kalau penambahan proses edging bisa menambah uh, value nya ya nilai kaca itu supaya tampilannya lebih bagus oke okay, sekian dari saya kalau ada pertanyaan boleh di komen dan kalau suka dengan video saya di like sekian oke okay.